Untuk nama sheet dari dokumen Microsoft Excel kita ya. Sini namanya secara default adalah sheet 1 Langsung saja kita masukkan untuk nama sheetnya ya. Data terakhir yang kita perlukan itu adalah untuk nama kolom ya. Kita buka kembali dokumen Excel kita. Kemudian kita sesuaikan untuk nama kolomnya yaitu nama spasi mahasiswa ya ganti dengan underscore untuk spasinya pastikan dengan benar kode makro kalian ya kemudian tekan control s untuk menyimpannya ya Oke kita close saja jendelanya setelah disimpan untuk mulai mengeksekusinya kita pilih tab view kemudian pada bagian macros di sini kita klik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 Data mailing list atau mail merge pada Microsoft Excel. Oke, okay, kita coba lihat dulu untuk hasil ekspor PDF-nya. Iya, dapat kalian lihat di sini: dia terekspor secara full ya, tanpa ada tepi sisi-sisinya ya. Dimana ini secara default dibuat dalam bentuk full ya, iya.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 Klik tombol Save untuk menyimpan filenya. Oke, kira-kira seperti itulah untuk caranya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.